serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini dibang Mimina akan menyunggukan info-info menarik dari Lesti dan Bilar Di kabar pertama para sahabat kita awal dengan sidokan vitamin semalam Masya Allah banget ya ada sebuah postingan potret kebersamaan Leslar Bersama pengacaranya Masya Allah ditemani oleh Pak En, ada Kak Mary Alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang baik Dan tentunya Di postingan ini pun kita dibikin stalfok Dengan ekspresi lucunya BBL Aduh Masya Allah banget ya Belum siap di foto, udah di foto aja nih Abang L Merem aja Terlihat sangat ganteng Ini kebahagiaan sangat luar biasa sih Yang kita dapatkan Masya Allah Mudah-mudahan saya terus, apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan, selalu dilancarkan. Amin. Posting ini pun juga kembali oleh akun Senal Putih Bilar. Tentunya banyak juga tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya, dari akun di disitu mengatakan, Abang barem aja bikin kita gemes ya, gak apa-apa yang penting bisa lihat satu paket laser friendly Masya Allah, teman-teman. Saya selalu semuanya amin, Allahumma amin. Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Harmini14 mengatakan, Masya Allah, lesor kesayangan. Tunggu onti, Abang Elkan belum siap di foto. Jadi merendah, tapi tetap bikin gemes. Aduh, Masya Allah. <laughs> Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Star Masya Allah, Abang tetap kece, kona. Suer. Sehat dan sukses, serta bahagia terus semuanya. Amin. Begitu banyak. Doa dukungan support yang diberikan dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai Lesnar Family, masya Allah. Kemudian tersambat di simbang juga selanjutnya kemarin juga kita mendapatkan informasi dari Rudi Salim, Lesnar Entertainment membuka lowongan pekerjaan di bagian marketing dan juga bagian kreatif. Yang tentunya persahabat warga konoha pun bisa saja bergabung dengan Lesnar Entertainment punya keahlian di bidang kreatif dan marketing silahkan saja persahabat ya kirimkan lamaran kalian dengan subjek marketing lampirkan cv anda untuk bagian kreatif lampirkan persahabat ya dengan subjek kreatif langsung tentunya persahabat kirimkan atau lampirkan juga karya-karya Anda semuanya ke Lanser Entertainment Semangat terus untuk keluarga Konoha Dan mudah-mudahan Lanser Entertainment bangkit kembali dengan semangat dan wajah yang baru Kemudian kita lihat juga selanjutnya, kali ini membahas outfitnya Papa Bilar Outfit Papa B, saat tentunya mendatangi Polda Metro Jaya kemarin ini harganya juga fantastis. Baju yang dikenakan mencapai satu juta tujuh ratus rupiah. Masya Allah, berkas lalu untuk Leslar Apalagi kita di salto dengan tas barunya, Bunda Lesti, mencapai empat puluh juta empat ratus rupiah harga yang sangat luar biasa mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya amin selanjutnya persahabat disimak juga ini ada postingan juga yang bikin heboh juga nih persahabat dia salah satu tentunya headers juga di sini kita lihat persahabat diunggah oleh akun fanbase Letso Suweti. Mengirimkan video permintaan maaf kepada salah satu fanbase di para sahabat Bukan langsung ke Leslar, malah ke fanbase di permintaan maafnya Kita lihat kalimat yang ditulis Ngapain lo kirim video permintaan maaf lo ke saya? Lo langsung aja ke Papa B atau Bunda L Karena bukan gue yang lo fitnah, tapi idola-idola gue yang lo fitnah Tuh, para hebat. Ada-ada aja Kelakuan haters mengirimkan permintaan maaf malah langsung ke fanbase, bukan langsung ke Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat di beberapa tanggapan. Dari akun Ia Rosmawati. Biar tanggung jauh perbuatannya sama idola kita, biar diproses dulu omongannya seluruh Indonesia. Tahu video dia real, tunggu giliran aja satu persatu diproses Bang Bilar. Tuh, persahabat. Ada juga tanggapan dari pawito.fawito.5494 Ini perambang minta maafnya benar-benar gak tulus dari kemarin Minta maafnya ke media terus ke yang dia fitnah belum ada minta maaf secara langsung Mungkin takut ketemu bilar atau maupun citraan Pansas? Aku paling nggak suka sama orang-orang yang keluar-keluar di media Sok-soan curhat di media bikin rusuh aja Itu tanggapan dari salah satu fan Leslar Lovers kita saja mudah-mudahan persahabat ya ada itikan baik untuk bisa langsung meminta maaf kepada Lesti dan Bilar. Selanjutnya persahabat tidak juga mendapatkan kabar yang luar biasa semalam. Alhamdulillah akun Instagram Bunda Lesti sudah tembus 27 juta followers. Wow. Congrats ya untuk Bunda L. Masya Allah, terhitung tanggal 3 Februari kemarin Instagram Bunda Lesti mencapai 27 juta followers Tapi ini bisa naik turun aja para sahabatnya Karena pagi ini kita lihat di akun Instagramnya Bunda Lesti Itu 26,9 juta followers naik turun tentunya tetap kita bangga Begitu banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik Yang sangat tulus mencintai Leslar Family